Jadi apa? Jadi Iron Man. Jadi Iron Man. Pintar. Bisa terbang? Bisa. Gimana kalau terbang? Ini. Gimana tangannya? Ini. Oh, gitu. Kayak apa? Kayak sayap. Kayak bu? Kayak sayap. Kayak sayap. Sayap ayat. apa? Sayap hitam. Sayap bu? Ayat, Burung. sayap. Ayap hitam, iya. mana ayapnya? Itu di bawah baju Di bawah baju? Amal Kok di bawah baju sayapnya? Iya Ini api, api sakit Kepeletuk Kepeletuk ya <tutu> Ini Iya Oh ininya ketok ini ini piop piop pi eh mudah ya Ss s s oh uh, ambil ayap